Oke okay, semuanya sama siang, wah masih ceria ya. Ya iya kan walaupun kondisi pandemi kayak gini kita harus ceria menjalani hari-hari kita dan tetap semangat. Oke, okay. nah ngomong tentang pandemi untuk para pelajar, mahasiswa bahkan orang-orang kantoran yang dituntut untuk belajar mandiri dan bekerja dari rumah kalau misalnya menjalani aktivitas kayak gitu gitu aja kan perlu hiburan ya sini saya akan kasih tahu salah satu hiburan yang hits that happening sekarang. Itu game. Ini nih logonya nih, ada yang tahu logonya? Kalau para gamers, ini, ini logo apa? Ya, InnerSlope adalah salah satu studio permainan yang berasal dari Amerika. Nah, dia ini kemarin menerbitkan dan merilis game pada tanggal 15 Juni 2018 kita kira udah tahu tuh game apa? Ya, ini adalah game Monas. Nah, game ini game yang sangat seru loh, kalau menurut saya. Kalau game ini itu uh, hampir sama dengan game Mafia atau Werewolf. Nah, bedanya game ini kita ditutup untuk menyelesaikan misi-misi tertentu. Di sini juga terdapat dua peran, satu perannya menjadi orang baik dah. Ininya bertahan belakang di luar angkasa. Dan di ini kita akan bermain di salah satu dari tiga peta. Pertama, pertanyaan itu di belakang belakang pesawat luar angkasa, kedua di gedung markas dan ketiga di pangkalan planet. Nah, dari permainan ini kita akan bermain secara online. Bisa kita bermain di HP, di tablet, di PC atau di laptop ini berjumlah 4 minimal sampai 10 pemain. Di antara itu ada 1 sampai 3 yang menjadi orang jahat. Sisanya jadi orang baik. Oke. Okay. Ya, orang baik itu bernama Crumble. Nah, tujuan dari orang baik ini yaitu mengidentifikasi siapa kan orang jahat yang ada di sini dan mereka tuh juga disuruh untuk menyelesaikan misi-misi. Kalau misi mereka terselesaikan, ya maka mereka akan menang. Dan selanjutnya ada yang bernama imposter. Nah, imposter atau orang jahat ini, mereka itu bertugas untuk menyabotase dan membunuh para komet tadi. Nah, sebelum mereka sudah bisa menyelesaikan misi mereka. Jadi si impostor ini nanti pura-pura menjadi orang baik, padahal dia itu jahat sebenarnya teman-teman. Dari game ini sebenarnya game uh, tidak perlu berdampak buruk dari game ini. Kita mendapatkan manfaat yaitu satu mengajarkan kita tentang kerjasama tim dan tanggung jawab. Nah di game ini kita kan menyelesaikan tugas. Kita sebagai pemerintah mendekatkan petugas dan harus bertanggung jawab Kita juga um, uh, sebagai imposter menyelesaikan tugas itu agotasi tadi yang kedua game ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan deduksi kita Kemampuan deduksi itu yaitu mengurutkan suatu peristiwa dan menganalisisnya dengan jenis Kita kan muridnya, siapa nih teman-teman ini yang teman-teman kita yang sebagai imposter Jangan-jangan dia atau ini ini nah, ada kayak gitu mas untuk sebagai hiburan gini cocok untuk kita sehari-hari ya. Kalau kita sudah menang sebagai pemenang, kita sudah selesai menyelesaikan game. Game ini game yang sepesta karena semuanya. Uh, kalau teman-teman mau main game ini ya silakan daripada uh, bosan dan pilu. Guys sekian dari saya terima kasih dan ya, siang dadah. <laughs> .